Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sobat-sobat semua. Selamat datang saya ucapkan sudah mampir YouTube saya di Rosa Mobil Bekas. Hari ini saya mau review, review inspeksi showroom. Di sini ada paket megaspol. semua, kebetulan di sini lagi ada promo Mei Gasball, mana promonya itu sangat menarik buat para penyusaha semua diantaranya adalah diskon 50% ganti oli, di, di shop and drive. seluruh Indonesia, 4 kali 4 kali penggantian 4 kali penggantian, empat ya. kali penggantian. Ya, semua didampingi sama Bang Ajo untuk mereview beberapa kendaraan yang benar-benar lagi promo gila-gilaan ganti oli selama empat kali di shop and drive seluruh Indonesia nasional ya nasional, nasional. nasional 4 kali ganti oli Samping itu juga ada promo yang sangat benar-benar bikin kalian gak khawatir yaitu garansi mesin dan transmisi selama satu tahun 1 tahun Menarik banget kan seluruh mobil yang ada di stok ini sekiranya pemirsa menarik Gak usah khawatir karena di garasi mesin sama transmisi betul. gak usah khawatir proteksinya sangat bagus oke kita mulai ya bang Jo iya di sini ada yang pertama mobil apa nih kak Sigra ya Sigra. Sigra Sigra R 2016 Sigra R tahun dua bertransmisi manual ya bang ya transmisinya manual Untuk cocok buat keluarga nih bang betul kilometernya berapa bang ini kilometernya sekitar delapan ya delapan itu paket kreditnya Bang paket kreditnya. paket kreditnya DP 22 juta ya Bang ya yeah, 22 juta bang ansurannya di 25 50 selama 65 tahun dan 29an selama tahun. cukup murah ya kondisinya juga masih sangat bagus dan yang kedua nih Bang Kalia tahun 2018 bertransmisi manual, manual. tahun 2018 warna putih platnya di bulan lim, uh, pak ganjil pajaknya panjang tahun depan ya tahun depan pak pajaknya panjang, panjang semua depan. untuk harga di sini 117 juta masih bisa nego masih bisa nego nah, unit-unit di sini selain bisa nego paket promonya luar biasa tersedia untuk paket kreditnya yaitu DP 20 juta angsuran 2,8 an dikali lima tahun. Kilometernya, jangan lupa bang, oh 31.000 iya. Kilometernya 31.000 guys Luar biasa, dalam tempuhnya sangat minim dan ini minute, bisa dikategorikan mobil antik ya Tahun 2018 berarti udah sekitar 4 tahunan 4, tahun, 4 tahunan Mobil simpanan ini pak? Mobil simpanan yang koleksi Oke, baik selanjutnya Next Kita ada Pajero Exit ya, Pajero Exit tahun 2009 2009 Pajero RX 2009 otomatik, warna hitam. Pajaknya di bulan 4. Panjang ya. Terima panjang, semua. terima panjang. Panjang semua panjang. Ini di OTR 195. Untuk harga kota kredit untuk OTR cash 205. Masih bisa Masih nego. Masih bisa nego. Untuk DP 30 juta, angsuran 5,7. Ini juga masuknya klasik banget. Klasik ya. 121.000 KM 2009. Kilometernya 121.000. Rekord. Rekord ya. Record. Luar biasa 2009. 2009 loh. Berarti jarak tempuhnya benar-benar sangat jarang. Iya. Ini mobil masih cukup kategori antik. Antik. Ya? antik. Dan juga ada Avanza GMatik nih. Avanza GMatik. Tahun 2014. 14. Berplat ganjil. Pajaknya di bulan sebelas, warna hitam ini harganya satu ratus juta ya, masih juta. bisa nego. masih tiga belas cukup murah ya, satu ratus juta masih bisa nego. Tahun 2014 mobilnya benar-benar bagus ya, nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak. Dipastikan kita juga di sini ada sertifikat mesin juga. Hmm. Kita disertifikasi mesin, kita nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Good. Kalau ada indikasi bekas banjir sama bekas nabrak Duit konsumen kita kembalikan 100% Nah itu dia Jadi aman Warantinya dari Banjo Untuk paketnya DP 25 juta angsuran 3,5 Selama 47 bulan Atau DP 25 angsuran 3,1 Dikali lima tahun Atau 59. Mobilnya cukup bagus ya Sebenarnya semua Baik, kita kembali ke stok selanjutnya. Di sini ada Ayla X. Aila X. Aila X warna hitam dan warna putih ya. Yeah. Untuk Ayla X warna hitam, berplat A pajaknya bulan 9, berplat ganjil, anggaran kabupaten ya yeah. yeah. Ini warna hitam tahun 2018. 2018, transmisi manual. Transmisi manual. Harga... OTR-nya di 110 harga kredit. Masih bisa dinego. Untuk DP estimasi sekitar 24 jutaan. Nego aja, DP-nya ya nego bisa nego. Nego sampai deal, sampai jadi. Bisa dibisikin kok. Nah. <laughs> untuk ansurannya pun enggak tanggung-tanggung, cukup terjangkau 2,7 selama 4 tahun. Dan kilometernya Bang Jo? Kilometernya 70.000 Bang puluh 70000 dan garansi tetap ada ya? Garansi tetap ada. Dan ini mobilnya sudah diinspeksi dengan akurat ya Bang iya, ya? kita sudah diinspeksi juga 200 titik, jadi kita pastiin mobil misalnya nggak akan ada kendala. Itu. Apalagi bekas banjir sama bekas nabrak. Nah, Untuk selanjutnya, Ayla X. elegan warna putih, 2016 ya? 2016. Transpisi nah, sama manual? Transmisi manual juga ya? Manual juga Nah ini kilometernya berapa bang? Dua. Nah, kilometernya masih sangat rendah 2016, kilometernya 70.000, 100.000 atau banyak? Record. Record. Dan untuk harganya di OTR 95 juta masih bisa nego. Untuk DP paket, DP 20 juta, ansuran 2,5 juta. Apa juga? Vitara. Vitara. Dan Vitara JFK. Iya. Kira -kira, ya, ya, Kuala Hitan, tahun dua ribu enam, 2006 Nah, kilometernya ribu, ya Dengar -dengar. Asli. Oh, ada yang kilometernya bener-bener. Wih, -bener... nggak bisa ngomong deh, tujuh 70 men, 70.000 puluh nah, harga cash nya juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Untuk baby. harga tetap menentukan kualitas ya pak. Betul, kita jual dua kualitas. Jual mobil antik Untuk harga 105 juta Masih neko keras Untuk kredit dp 30 juta Ancuran di 2,2 Murah banget bang 2,2 men Istimewa. Selanjutnya kita ada Innova. Innova Innova VAT 2014 warna hitam 2014 warna hitam ini tipenya tipe V ya. Tipe V. Bensin matic. Pajaknya di bulan Januari tahun depan berplat ganjil. Ini mobilnya yang sudah barong ya? Udah, udah barong. Udah marong. Harganya 203. Masih bisa nego, nego keras. Paketnya DP 40 juta, angsuran 5,4. Selama 47 bulan Kilometernya pun masih cukup rendah ya bang? Masih cukup Sekitar 70 70000 Baik kita ada Luxio nih bang Luxio. Masmi simpatic ya bang ya? Warna silver Matic. Susah banget nyarinya Betul, tahun 2009 <gat> 2009 Ini dijual harga murah 100 juta masih bisa naik go Krass DP 35 juta, angselan 2,2 Murah banget kan? Murah banget buat travelan atau buat buat usaha juga usaha, menjangkau banget sangat rekomendasi untuk mesin tadi sudah dijelaskan Bergaransi, gak usah khawatir garansinya nggak mesin aja bang sama transmisi betul garansi mesin dan transmisi selama satu tahun jadi gak dan, usah khawatir kalau ambil matic benar dan olinya juga ya bang ya oli 50%, 50 kalau oli enam 60, ribu katakan ya e. Kalian, bayar 300000 Seluruh nasional ya, bukan di Tangerang aja atau Jakarta Untuk pajaknya di bulan 8, berpagena daerah Tangerang Kota ya? Tangerang Kota Oke baik, Honda CRV tahun 2008, warna bubundi Pajaknya di bulan 10, ganjil daerah Jakarta Barat Kilometernya seratus ribuan. an harga aja 120 juta masih bisa nego untuk DP paketnya DP25 angsuran 3,2 selama selama 4 tahun V 2008 yang 2,4 kalau yang 2000 jangan, jangan. buat anak-anak nah, muda nih Ah ya, benar, benar, benar benar untuk eksterior dan interior saya pastikan bagus ya untuk grade nya juga hasil inspeksi ini B nah untuk grade hasil inspeksinya B kita selanjutnya ke EcoSport EcoSport Titanium 2014 warna hitam pajaknya di bulan 3 panjang aja daerah Tangerang Kota berklat nah ini harganya 129 juta masih, masih nego jangan lupa sandroofnya ah itu ya titanimu udah ada sandroof ya. 2014 ya 2014 sudah ada sandroof ada sandruk. ini bil apunya ya bil apunya engine start ya. sudah engine start Insya Allah mobilnya bagus-bagus, harganya langsung dinego aja sama Bang Jo Kilometernya berapa Bang Jo? Ini kilometernya sekitar 60 60000 an Kilometernya sekitar 60 60000 ya guys Jadi 2014 mobilnya benar-benar sangat antik Di kilometer 60 60000 Apalagi yang dikhawatirkan Kilo -kilo -kilo -kilo -kilo. Oke, kita ada Honda HR-V tahun 2000 17. 17. tipe tipe S apa tipe e, Tipe A. E. Tipe e, ya. Tipe e. Untuk warna warna gray platnya plat A, kabupaten berplat ganjil pajaknya di bulan 7. Untuk harga 245 nego keras. Mas nego. Nego banyak juga boleh. <laughs> nah, kilometernya 70.000 saya persetujuan juga nggak usah khawatir ya. umumnya bagus pakai kredit pun terjangkau nih ke tiga puluh lima juta antrian lima jutaan dikali lima tahun nah Camry tahun 2017 ya bangnya tipe V tipe V yang paling komplit ya. yang paling komplit warna hitam berplat genap daerah Tangerang Kota cocok untuk bisnis bisnisman betul kilometernya baru empat hmm. puluh pajaknya di bulan Tiga panjang tahun depan berkeluarga, nah untuk daerah alamat SSG, kota warna hitam, benar-benar bagus banget ya kilometernya, sangat rendah. Untuk harga pun dijual tiga Kredit lima kreditnya DP 70 juta. Angsurannya 8.6 koma sampai tujuh setengah dikali lima tahun. Tujuh setengah dikali lima tahunan, kurang lebih ya. Oke okay, Bang Jo, berikut yang tadi kita telah review. Ya, kita promosikan mobil-mobilnya di promo bulan Mei Gaspol ini banyak paket kredit yang murah-murah, angsurannya pun terjangkau. Jangan sampai kelewatan. Jangan sampai kelewatan. Dan juga ada promo yang menarik, promo proteksi. Proteksi ya. Gak usah khawatir jadinya. Langsung aja datang ke sini, kita nego bareng. Baik Bang Jul, ada kata-kata mungkin yang mau disampaikan sebelum kita akhiri oke okay, terima kasih buat konsumen tuh jangan jangan sampai takut-takut datang lah betul pokoknya datang mobil kita garansiin semua nggak ada betul. bekas banjir nggak bekas nabrak kalau yang tadi udah dijelasin semua betul kita tunggu aja di sini betul. terima kasih oke okay. Terima kasih Bang Jung dan terima kasih juga para pemirsa yang sudah menonton di channel saya. Mohon maaf apabila ada, mungkin tidak berkenan maupun dari segi penyampaian atau dari segi tampilan. Saya atas nama Didi Rosadi, Didi Otomotif. Rosa Mohon undur diri, wabillahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi